Pemerintah menetapkan Indonesia darurat babak Covid nanti. Nasib saya gimana, Bang? Suami saya di PHK, Ya, seneng banget sih yang bahaya-bahaya. Kamu gak khawatir apa? Selama ibu hidup, ibu janji akan kerja keras terus biar hidup kita berdua berkah. Lanjut, timur, gue percaya sama lo. Gue dukung.